Ya, walaupun di rumah sempatkan olahraga mungkin skipping push up, sit up seperti ini dapat keringat ya pak ya Yo, makasih hi everyone welcome back uh, hari ini kita lagi olahraga di tepi danau jadi kita itu kesini membawa Anjing sambil jalan-jalan di tepi danau. Seperti yang kalian lihat. Tepi danau? Iya. Tepi apa ini namanya? <laughs> Sungai, kali. <laughs> ya. Oke, okay, jadi di sini, kau bawa Becky, Cik bawa Mo. Mo. Kita lagi walking dog. Walking the dog. Saat pandemi ini kita harus uh, Perbanyak olahraga Seperti jalan Ataupun jogging di sore hari Bagus guys Bagaimana Eci Pendapatnya ya, Untuk pandemi ini Anjing juga harus jalan-jalan Kesian kalau di rumah terus Ini kayak ini dua ini ampun ya, baik, ya. Mikey sama mo senang ya. Mau jalan-jalan ya. Segar-segar. Jalan -jalan ini tepatnya di Taman Pancing Pemogan. Ini kalau hari-hari biasa sebelum Covid kemarin itu banyak orang mancing di pinggir-pinggir sungai seperti yang kalian lihat di belakang saya ini. Tapi sekarang karena Covid jadi uh, dibatasi oleh Uh, pemerintah setempat biar nggak ada banyak kerumunan. Tapi kalau untuk sekedar olahraga masih diperbolehkan. Makanya masih ada orang olahraga di sini lari-lari santai jalan masih bisa diperbolehkan di sini. Seperti itu, gengs. Kang pakai dua tangan sih. Uh, jadi begini biar kuat. Jadi waktu dia lari lari kaget itu, yang satu sisi khan, jadi tanganku yang ini nggak sakit. Oke. Okay. ada juga tempat duduk terola olahraga bisa beristirahat sejenak di sini sambil santai-santai itu talinya itu tuh Jin. talinya apa namanya selilit beki duduk nak duduk duduk nggak mau deh dulu lagi keluar begini nggak mau dia dulu minum nggak mau makan nggak mau senang dia. Oh disuruh naik. Ayo naik lihat sana. Dah. Jadi itu ada bapak-bapak di depan itu sepertinya kita ditegur tidak boleh melakukan aktivitas di sini sama bapak-bapak ini bapak-bapak yang pakai baju hijau. Oh, oh, oh gitu. Oke, okay. oke. Okay. Yo maaf ya, pak ya. Yo, ayo kita naik. Hah? Eh udah, kita lewat jalan raya aja. Lewat sana. Lewat mana? Eh kita lewat sini aja, lewat bawah sini aja. Kita baliknya ke sana kita lewat sini aja ya, pak ya? Biar nggak lewat jalan raya ya. Ayo. begitu guys ternyata tidak boleh guys ternyata tidak boleh <laughs> kita pulang sekarang <laughs> tapi ya lumayan udah dapet lah sedikit anjing udah ya, senang lah ya borinya senang hei hei hei hei hei <laughs> Hei, udah boleh nakal Ayo, tolong aku do. Ay, do. Do. Ayo, turun Iya, Cik, kewalahan bawa mereka Mereka diganggu sama anjing ini Jatuh, ini oh, <laughs> diganggu sama anjing ini. ini. Satire. <laughs> Gar gara-gara dikejar. Ah, udah tahu, ya. Ayo, ayo. Oh, sakit. Biasanya mereka enggak pernah diikat nih, katanya. Let's go, nih. Kamu bawa ini sih, sini aku bawa, bawa beke. Ya ampun, anjing tadi luar biasa. Aku sampai ke dong. Ini sebenarnya tempat bagus sekali, agaknya. Kalau di rumah atau di kosan kalian, Nggak ada udara segar. Di sini kita bisa membantu tubuh kita. Untuk menghirup udara segar, apalagi yang rumah atau kamarnya pakai AC, kan jendelanya jarang dibuka. Sini olahraga sebentar, hirup udara segar, besok pulang. Becky. Ini biasanya banyak dagang-dagang. Dagang-dagang cilok. Sekarang yang di mobil itu dagang durian. tuh Dia dagang durian ke mobil. Biasanya ada cilok, ada sempol, ada sate babi di sini. Jadi kalian bisa bernafas, bisa juga mengisi perut. ga lari jogging Jogging sore-sore. Kita-kita maunya jogging sore-sore sama anjing, tapi ini anjing nggak nggak biasa diikat. Biasanya dia dilepas bebas, jadi dia bisa keliling gitu. Jadi sekarang kalau udah diikat gini. Aduh, lihatlah. Lidahnya keluar. Melet-melet. Mau -melet. kayak gini enggak mau minum itu, itu itu kalau udah keluar panjang itu biasanya haus sih tapi kalau lagi di luar enggak mau dia minum nanti udah sampai di rumah woh minumnya makannya banyaknya padahal sebenarnya, padahal sebenarnya enak ya pas sepi begini kita olahraga enak tapi tegur iya ya eh. kita harus pulang ke rumah gengs Pulang. Ayo kita pulang. Ya, loncat. Loncat. Ayo. Ayo. Aduh, sayangnya di sini nih. Semuanya bagus sih, cuman yang datang ke sini suka buang sampah sembarangan. Dia datang bawa makanan, pulang nggak bisa dibawa lagi sampahnya heran deh. Padahal ada tempat sampah. Ada tempat sampah disediakan sudah kalau lihat di sungainya memang memang banyak sampah sih cuman anehnya di daratnya jauh lebih banyak sampahnya Lihat, tempat sampahnya kosong rumputnya yang penuh sampah apa namanya? sungainya agak bersihan ya biasanya banyak, banyak sampah uh, ada situ sampahnya dari kamu naik dari sana turun dari dari tangga. Mau uh, web mau close up dong dong dulu mukanya dong. beki Sakit. Cepet ya. capek Cepet. Pulang ya. Pulang ya. Uh, dadah beki Pohon apa namanya ya? pohon Ini di sini bagus sebenarnya foto-foto di. Nah, foto-foto dan beki modo. Ya, ada foto sedikit dong. Oke, jadi sekarang aku yang megang kamera. Ini udah capek dia ngebacet katanya. Kita mau pulang, guys. Ayo. Oke guys, sekian itu video pendek dari kita Untuk kalian Teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan Di tangan yang bersih, selalu pakai masker Hindari kerumunan Makan yang sehat Dan yang paling penting itu pikiran harus sehat Oke, ada ada yang mau disampaikan sih? kita sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye, bye, bye.